<laughs> aduh aneh banget aku kalau misalnya terlalu kayak gitu ah masih <laughs> makanya jadi begitu <laughs> aku juga jadi ngerasa aneh kalau kau kayak gitu ya balik lagi sama gua Wirman di channel kita yang sekarang lagi-lagi ngomongin kita kenapa karena gua main World tapi nggak sendiri ya ada yang nemenin tuh udah mana mana, ya? mana? Oh ini ya Gila. Siapa nih ya? Siapa boleh kenalan dulu enggak namanya siapa sih? Siapa nanya? Gila Kesel juga <laughs> Belum kenal udah kesel Siapa-siapa kenalin dulu dong ke penonton nama siapa Namanya Fani. Ih. Lucu banget Apa sih? <laughs> Bener-bener Lucu banget Laman jomblo ya? Iya, sih kan kamu, kamu jangan bahas kayak gitu oke oke guys jadi di sini gue ditemani oleh Vonia di sini lihat kan betapa cantiknya dia di sini memang karena konten gue kekurangan wanita cantik jadi gue langsung memanfaatkan wanita terdekat di hidup gue jadi aku dimanfaatin aku eksploitasi jadi di sini kita akan main karena kamu rengnya apa terakhir ya ini ya kita beda level ya guys ya kita kan yang udah bisa rengket ini yang belum rengkat ini kalian udah tau lah gue nggak bilang uh, kata the sea world but cupu sorry tapi oke okay. nah, langsung aja kita ke normal game aja nggak apa apa karena kan nggak bisa rengkat jadi di sini nicknya sifoni ini apa nih ui keromaca ya coba coba masuk Uih, ini keromaca boleh jelasin sedikit kenapa sih kok namanya keromaca suka Keropi sama suka macet hmm. terus nggak tahu mau namanya apa Hmm. ya udah gabungan dari aku sekarang <laughs> wow <tis> <tis> sorry five match five match five match jadi di sini kita akan bermain duo bot alias dragon land di sini mungkin aku akan menjadi adc marksman apa itu kamu harus jadi support oke okay. hmm. bisa main support bisa lah aku kan support tanger <tis> <tis> <tis> anjir swar <tis> Jadi makin semangat ya mainnya ya Gak tahu kenapa tuh udah ke support rasanya Aduh Aduh iya iya bisa bisa bisa Nah kerom aja Langsung saja pick ke Seraphine Siap Apa siap Apa adanya itu yang lucu warna pink <laughs> <laughs> <laughs> Oke okay, karena lucu ya Kirain karena bisa gitu loh maksud aku Aduh. Nah di sini karena kita bisa lihat Seraphine Dari ini akan memakai Ignite kamu gak usah ganti spell nanti aku akan ganti spell aku dari barrier ke heal ya sekali lagi kalau adc pakai heal itu support ignite kalau misalnya adc tuh kalau supportnya heal baru adc nya barrier <laughs> kamu kayaknya mit karena dia ada Blitzcrank, dipikir kamu serapin mit atau top keren jadi kita berpisah berpisah apa-apa ya satu game dulu berpisah nggak apa-apa kan gila gue <laughs> jatuh gak ada yang bilang kamu tuh kecuali aku tadi bilang Oke okay guys kita masuk langsung ke gamenya ya di sini ternyata blitzcrank support jadi I'm so sorry ke we have to separate on our way jadi kemana nih ke tengah kamu ke top kalau Z nya di mid kamu top aja di sorry di, di itu bawah. di bawah ya di apa namanya Bar baron main baron main. pokoknya tuh kalau kamu jadi baron lane ya wajar ini ya sebagai yang udah rengkap kamu oh tuh oh jangan. <laughs> kamu oh tuh jangan sampai mati. Pokoknya farming aja standar kamu lawannya apa? Kita lihat. Coba nanti lihat. Liam jago enggak? Gila kamu. Aku pasti jago saya. Oh, oke saya. Hei. Uh, dia juga. Ketawakan kan, guys? Jangan main segit. Kamu enggak usah kamu farming aja udah konsen dulu. <laughs> Aduh duh duh duh. Pui. gimana kamu bisa gak? bisa gak? Oh, iya. <laughs> udah flash oh, aja tuh? Iya salah pencet guys <laughs> Oke okay, kalau kita di sini sih masih farming aja standar karena dia tipe supportnya juga yang ngepok-ngepok -nge padahal kita belit ya ya susah Tunggu ke yang narik gitu kalau sih kayak macem bisa carry game ini cuman ya nggak tahu ya ke belakang wow nice banget aduh kenapa malah ngasihnya si sona first blood wow look at that <laughs> kok bisa wah, wah gila wah gila <laughs> <laughs> ini tak <laughs> jadi sangka-sangka oh iya yeah, oke okay, oke okay. aku juga kaget <laughs> kok bisa? kenapa tuh pro player in disguise, guys. Tuh, yang aku harus ini dulu, aku eh, sayang lagi, mah. Aku mati. Udah, naik dong. Wah, mati, sumpah ya Tuhan. kenapa tuh lebih jago, guys. Dia hmm, plus gua mati Tadi ngatain, ah, tadi bilang jalan mati. Saya hey, udah tuh, guys, gemati. Hero Match carry weird boy. Nih, tuh, udah, udah, ini Tuh, udah, apa ya dia akan area ke depan gitu kotak persegi panjang ke depan nanti kecar musuhnya musuhnya tuh jadi jalan ke apa namanya ke arah kamu oh oke jadi hati-hati itu bisa bikin menakutkan wah ditendang palam palam palam palam tapi ay bunuh satu tapi mati juga aduh kamu masih bunuh tuh masih untung lah Iya Bagus bagus bagus gila kerumaca Israel, waduh aku yang mati di sini masih masih weird boy kok uh, nope. kenapa aku yang nuk nope ya di sini ya wah ini gila ini gak bisa kayak gini guys nggak bisa kalian lihat kan guys <laughs> bentar ya aku mau farming dulu gak ada obek gak ada bau <laughs> hampir mati aku gila ini wah coba liat nih ya kamu masih masih farming doang oke oke kita santai-santai aja jangan berjumpul jangan berjumpul wui wui wui woi woi woi lawan-lawan lawan lawan. Enggak bisa waduh gak bisa guys benaknya udah anjas sabar-cabar dia tahu lho dia tahu lho boleh-boleh-boleh oke oke ini mulai ada perlawanan ini mulai ada perlawanan. Sumpah gua kalau ada Ulti. Sumpah kalau gua ada Ulti. Sayangnya gua nggak ada Ulti. Mati mati. nice Boom. Boom. Oke. Okay. Gua tau kenapa gua kalah. Sonanya yang kuat di sini. Kalau nggak ada gak, sonanya gak sih. Guys. Emang cupu, guys. Kamu kamu diam. Ya? <laughs> <laughs> Ini kamu bisa lihat sendiri loh. Juga uman cupu. Mati lah. komen di bawah ya guys. <laughs> bilang Foni gagoh main cukup Kar karena gue mark marksman ya karena gue marksman Foni ini tuh kayak mage pasti gue nanti yang bersinar di belakang nggak apa nggak -apa, apa, apa emang awal-awal pasti Foni nih pasti aja kan. yang bersinar nanti siapa? anjas <tusuk> <Un -just>. anjas <tusuk> <tusuk> boleh juga boljuk boljuk <tusuk> tapi kalau misalnya wajinya Serafin itu jangan hmm. kan tadi kayak ada karpet gitu kan hmm. Hmm. itu tuh gunanya apa sih? gunanya uh -uh buat jadi keset nggak oh. itu biasanya char yang tadi aku bilang. Oh. Jadi dia musuhnya nanti yang kena. Yah Mati Allah. Musuhnya nanti yang kena bakal jalan ke arah kamu. wah uh lihat guys 3 Kamu tiga kali kill. Uh, enggak maksudnya udah kill tiga. Oh ini naris Juga aku sih di atas kesusahan nggak bu. Ini udah ada lingkar lingkar merah berarti apa tuh? Oh lingkar merah artinya tadi mungkin pas kamu ngebunuh musuhnya tuh lagi ada punya buff gitu loh buff red hmm. gitu. Kalau di sini, tuh, kalau misalnya buff musuh kita matiin, yang buffnya itu pindah gitu. Oh, oh, gitu, nggak tau. Biasanya ini kan biasanya? biasanya main apa? Game sebelah. <laughs> Asih, game sebelah ya. Iya lah, <laughs> jadi game impostor nih dari Postor game sebelah. <laughs> Tapi di game sebelah emang main support juga ya. Iya, <tons> <Yeah. tons> mau di support rasanya. Uh, uh, uh, uh, uh. Ayo, ayo mati nih. lisin, ayo ultinya di tiga, dua, satu. Gak kenal Oh shit, iya, lihat, lihat, boy ya. ah. lihat, lihat, banget tadi lihat, lihat, lihat, lihat, guys lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, Ya apa, enggak apa, gak, apa, gak dia, apa. dia ngumpet terus dia langsung jalan, eh apa, loncat flicker gitu Oh flicker ya, di sini flash namanya Oh oke okay, oke okay. Game sebelah <laughs> kalau game sebelah flicker <laughs> Maaf nih Gak apa-apa, gak apa-apa hmm. hmm. Yah ya, ng nge ngelag dong Ngelag aku gak satu Gila lima gue, gue yang paling beban disini aja <laughs> Ternyata pas diliat liat Sabar sabar ya Aku harus farming dulu ya. Jadi aku temenin Pramodi Ya nah. Ya kamu yang mau aku pelari Hahaha <laughs> Mau <manyi> dijagain ya Gila boleh gimana ya. sendiri ya Sudah terlalu lama sendiri Hahaha <manyi> Kesel juga lama-lamanya <manyi> Mumpung kamu lagi menang ngeros. ya <manyi> Malah ngeros ya Ayo, ikut, ikut, ikut. Eh? Ah, Ternyata itu kan di Oh my god Wah, juga Wah Wah, udah tidak bisa, guys Buset Udah tidak bisa, guys Empat tiga dua, Sedangkan weird boy satu lima tujuh. gimana sih? kita mau ngajarin mongir? gua nggak tau, gua kenapa mungkin? aku tegang gak mau ketemu. Cuma itu alasan terbaik aku doang. Aku <laughs> <laughs> lagi coba banget nggak bohong aku di sini. gila-gila, ayo lah, lets go lah, lets go lah. Lets go. Bisa, bisa, bisa, yuk. Aduh, ini bagaimana dong? Nah, kita kita harus barengan. Nah, di Wild Travel ini tuh, kalau misalnya kita kalah, kita bisa balikin keadaan dengan cara menangin war. Ya, menangin war itu harus barengan, tapi 5 lawan 5. berarti tinggal ya. tergantung sama KDA uh -uh. atau kill atau apalah. Kalau misalnya menang war nya, mati 5, kita m ya udah kelar menang gitu. Hmm. Kalo kalau kita dapat ke Baron, sekarang kita harusnya udah mendekat ke Baron sih. Eh, atas ramen nih Queen Eh, ayo, ayo, sampurin mm -hmm. Tapi dia, ya, yaa Oh, udah, kalau udah mati susah nih Soalnya kalau belum mati, let's go Mantest turn Nice, so Kamu lihat itu Kuih, kuih, kuih, terus, terus, terus, terus Ya yeah. Hai Bisa, bisa, bisa Waduh Bisa, bisa, bisa Ya, tapi darahnya udah tipis banget Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf Gak bisa, gak bisa, gak bisa, bisa, So, bisa Seapa aku ditinggal <laughs> Wah <gini. laughs> Panik banget Kamu bisa nge-skill tuh, kamu matiin itu Ganda, bisa Gak ada, skillnya masih loading <laughs> <laughs> Ya, ya, apa-apa. Oh, Darah kamu juga emang udah tipis sih Tadi udah tipis banget dan udah loading terus panik gitu <laughs> tenang-tenang masih ada harapan kan? aku bilang juga apa masih bisa menanggulir loh. bisa nice banget tuh Z. Eh, semuanya mendekat ke Baron. lain bawah sama Len mid itu harus di push dulu kalau kita mau Baron. lain atasnya kalau push juga nggak apa-apa. yang penting kita bisa dapat Baronnya. itu yang paling penting. Dengar, aku, hmm. Aduh, eh bu Ya, telat ke ya, tapi udah sakit banget juga sih Udah mati sih, kena ya Wah, kamu ultinya salah Why? banget tadi Ya, kenapa Aduh Uh, ya, hidup dong Nah, tenang, tenang, tenang, masih bisa, masih bisa Ayo barengan, barengan. ya barengan ya, ya. Tadi aku salah sendiri sih, soalnya sih. 379, 4, 5, 4, 6 <laughs> Aduh, diam kamu, diam Masih minus anda, saya masih satu. Ayo nih, ayo nih, let's go Aduh, tuh, tuh, tuh, ayo, tuh, tuh, nah. tuh Kena Let's go, let's go chicken <laughs> Jangan <Jadi> kamu, <laughs> ya ngomong gitu Kebanyakan makan lagi let's go chicken emang let's chicken enak guys, no endorse sih ya jadi eh, eh. <laughs> <Promosi. laughs> nice banget kamu itu uke ya wah, wah, woy tolongin tolongin tolongin Lah, lah. yah Ya, error yah uh. uh. waduh kamu? kenapa dia begitu ya Kamu harus, wow, bisa, bisa, bisa. kamu harus matiin yang belakangnya dulu kamu harus matiin yang nggak bisa nggak bisa, bisa. ujat uh, sakit, sakit banget sakit banget uh sakit banget sakit tadi banget banget langsung darahnya sonanya bikin full demek dari kena apa masih bisa sumpah masih bisa warnya bener dulu siapa sih yang ngefit nih aduh tiga delapan sebelas lagi cukup banget harus <laughs> <laughs> <Keras> diri sendiri harus <laughs> <laughs> <Keras> diri, <sendiri. laughs> <laughs> diri sendiri boleh boleh boleh eh itu seru Mundur dulu. Aduh, kenapa dia mer merangkannya. Di Kita lihat weird boy. Iya, iya. Bisa, nah, bisa, bisa, bisa, nice. bisa dikit mati, lagi. Mati, mati, mati, mati. nggak mati dong dia heal, parah banget. Ayo, mati nih satu. ini. Aduh, jauh banget. Kenapa larinya pelan sih? Eh, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri. kiri. Wow. bisa bisa nice banget cakap uh. Cak cakap Cak wah kalau kena bentar bentar wah wow. gila akhirnya nggak mati wah ini kenapa itu gede oh dia udah gede iya yeah. kan? karena kan tower yang terakhir tuh yang deket kontennya ibaratnya itu udah diacuri minennya jadi gede maksudnya jadi gitu kita harus dapat baronnya supaya sama kuat push-nya gitu harusnya ini sih yang Spalang. itu Spalang. iya tapi aduh, aduh, aduh, aduh. ya udah ya udah tutup ada ada yang ada yang ketangkap nice nice nice, nice. nice cakep ini ini langsung ini aja dulu nggak apa apa nice so Wah, cakep sekali Seraph ini. <laughs> Gila, bisa Seraph ini nggak cakep. <laughs> ayo, ayo ini dulu, ayo ini dulu. ayo ini dulu. Kayak kaya harus semuanya gitu loh. Ayo, ayo, ayo. Aduh, yang jadi jungle malah balik. Padahal darah masih penuh. Wah, wah, nggak bisa kita. guys. Wah, nggak oh, bisa, mati kita. Yah. Tenang, masih plus 1 <laughs> <laughs> Boleh juga 7, 6, 13 <laughs> <laughs> Gak apa-apa Musuhnya untung cuma ngejar kill-kill doang Kalau misalnya kita tadi diobjektifkan kalah cepat tadi Kita langsung berbaron, kita mati Tapi kalau total kita masih lebih banyak ya hmm. ayo, ayo, ayo Niceo so. Nice so. Wah harusnya emang kamu tadi supportin aku dari tadi. Iya. Blaze kerennya nih enggak ini. Iya, carakin jago nih. <laughs> juga match apa nggak cocok jadinya kalah. Wah bener dong. Tadi. Di belakang di belakang Aduh, rame belakang banget. Juga ada Ayah, ya. di belakang lagi di belakang nih. Wah sumpah pada maju maju, pada maju maju. Bisa bisa bisa. Ya! Yeah. Oh my god! Ini yang di bawah ngapain coba tuh? Yeah. Ya! Susah kan? Wah ini mah fix samsung di... <laughs> coba bisa, mungkin nih masternya nya masih bisa. Oke dia nggak bisa main. Mundur! Dia nggak bisa, dia, dia bisa main kelihatan. Ya! Yeah. ya pasti dm lah pasti dm maafin aku <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> maafin. Ah! kenapa cuku banget di sini lihat kan biarman tidak oh. sanggup meng-carry gue ternyata wah gila gila lima masih lima belas dong tujuh tujuh lima masih nekit iya juga tapi damage dia tuh aku tuh banyak tuh 31, kamu tuh dikit gitu loh jadi aku masih ada nyumbang damage walaupun aku tuh gak nge Tapi sebenarnya aku tuh tadi banyak disampain tau. <laughs> Asis aku aja lima belas. Aku juga lima belas. gila sih. Ya kamu aja. Oke. Okay. <laughs> okay. oh. Oke, okay. oke, okay, okay. jadi guys, mohon maaf nih. Ini ada pemain terburuk dalam hidup gue, ya. Gue gak tau kenapa, apakah gue lagi <laughs> cupu, kekenyangan habis makan, atau ini di sini ada poni yang bikin gue gak konsen. <laughs> kayaknya sih itu sih, ya. Kayaknya itu. Nah, alasan, alasan dong, kalian tahu kan? secukup gila, Se gila gila gila <laughs> tapi gak nyangka ya maksudnya di sini ternyata jago kalau misalnya memang ada yang mau main atau gue request gitu ya kita main bareng lagi silahkan komen juga di bawah oke kalau gitu terima kasih ya untuk Pony sudah datang terima kasih hmm, udah apa. diajakin <laughs> <laughs> cukup banget sih aku buat ya. <laughs> Oke okay, jadi terima kasih ya sekali lagi guys untuk yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga untuk follow Phony Vitality ya Ay, Nanti IG nya ada di deskripsi Gua pamit undur diri dulu, Wirmansyah Keep headbanging Peace out, exclaim forever Dan jangan lupa juga untuk beli barang terbaru dari sekarang sama Official Langsung aja ceknya di IG juga ada di deskripsi Boom Boom Ih coba, masih tetep gak apa <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Oke okay guys, peace out, coba dulu, dadah